Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jumpa susulan baru saja terjadi di Pandeklang Banten pada Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar pukul 09.29 waktu Indonesia Barat badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG, gempa susulan di Pandeglang Banten, itu cukup kencang berkekuatan magnitudo 4,7 skala Richter. BMKG menyebutkan pusat gempa berada di laut sekitar 48 km barat daya sumur, pada lintang bujur 696 lintang selatan, dan 10.526 bujur timur. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa susulan Pandeglang Banten tersebut dapat dirasakan di sumur. Cibepar, Malingping, Bayah, Cihara, Muara Binuangon, Cigemblong, Panimbang, Sobang, dan Labuan